Sosok hijau berdiri di puncak gunung yang diserap saat malam tiba. Wajah tampan itu merusak distorsi. Semacam aura jahat yang tak terlukiskan terus-menerus menyebar dari dalam tubuhnya. Menyebabkan udara di sekitarnya muncul seolah-olah itu telah berubah menjadi gelap dan dingin. Wajah yang akrab itu secara alami Lin Langtian. Yang memiliki banyak dendam yang belum terselesaikan dengan lindung. Menilai dari penampilannya. Sepertinya orang ini berhasil bertahan bahkan setelah terluka parah oleh Lindong sebelumnya. Dia benar-benar bak yang sulit dihancurkan. Keinginan membunuh menyebar ke seluruh mata Lindong. Meskipun dia telah merasakan niat membunuh terhadap sejumlah musuh selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun dari mereka yang melampaui apa yang dia rasakan terhadap Lin Langtian. Lindong jelas mengerti dalam hatinya bahwa berdasarkan dendam yang dia miliki dengan Lin Langtian, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Jika yang bertahan adalah Lin Langtian. mengingat karakter yang terakhir, tidak hanya lindung akan gagal untuk mempertahankan hidupnya, tetapi bahkan ayahnya dan anggota keluarga lainnya di Kekaisaran Gritian tidak akan selamat juga. Itu karena ini yang lindung tahu bahwa dia tidak boleh diizinkan untuk hidup. Ini karena jika dia ingin keluarganya hidup damai di Kekaisaran Yan Besar, dia harus menghilangkan momok ini. Keinginan membunuh yang sangat dingin yang tiba-tiba merembes keluar dari Lindung segera membangkitkan perhatian banyak orang. Segera, banyak tatapan mengikuti arah pandangannya dan berbalik. Akhirnya, mereka melihat sosok berpakaian hijau berdiri di puncak gunung di kejauhan. Dari kelihatannya, sepertinya lawan Lindung lain telah muncul. Ada yang salah dengan aura orang itu. Martin kecil muncul di samping Lindong pada saat ini. Dia menatap sosok yang jauh sebelum tiba-tiba sedikit cemberut dan berkata. Ya, Lindong juga mengangguk. Dia juga merasakan aura Lin Langtian tampaknya telah menjadi jauh lebih asing dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga jauh lebih kuat. Paling tidak, bahkan Lindong bisa merasakan jejak aura berbahaya aneh darinya. Apa yang terjadi padanya? Lindong mengernyitkan alisnya sedikit dan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun Lin Langtian telah menjadi jauh lebih asing, Lin Dong masih tidak takut padanya. Jika bukan karena dia tidak ingin meninggalkan sisi Little Flame pada saat ini, kemungkinan dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyelidiki orang ini. Sementara Lin Dong mengamati Lin Langtian di kejauhan, sepasang mata yang menyeramkan juga terkunci padanya. Namun, yang aneh adalah bahwa orang ini, yang matanya penuh dengan kejahatan, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Matanya perlahan menyapu Lindong dan Little Marten. Jelas ada rasa takut melintas melewati wilayah terdalam matanya. Lindong, aku akan menunggumu di Hundred Empire Mountain. Kami akan sepenuhnya menyelesaikan skor kami pada saat itu. Petik 2. Bertindak melampaui harapan Lindong. Mata dingin Lin Langtian memusatkan perhatian pada kelompok mereka untuk sesaat. Memberikan senyum pekat dan melayang kembali dalam retret. Dari kelihatannya, dia sebenarnya tidak berniat menyerang saat ini. Lin Langtian jelas menyadari bahwa saat ini, Lindong tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Sebuah barisan yang cukup kuat sudah dikumpulkan di sisinya. Meskipun Lin Langtian saat ini berbeda, dia pasti tidak dapat menghabisi Lindong sendirian. Karena itu, dia hanya bisa mundur dengan enggan setelah menimbang situasi. Tentu saja, dia percaya bahwa dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertarung satu lawan satu melawan Lindung dalam Hundred Empire War berikutnya. Pada saat itu, dia akan memungkinkan yang terakhir untuk memahami bahwa orang yang akan tertawa terakhir adalah dia, Lin Lang Tian. Orang itu, mata Lindung sedikit dingin ketika dia melihat Lin Lang Tian menghilang ke cakrawala. Dia tidak takut yang terakhir langsung menyerbu dan menyerang dengan cara ini. Dia bisa langsung mengakhiri masalah ini malam ini. Bahkan, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Langtian bahkan memiliki peluang sedikit pun untuk bertahan hidup. auranya memiliki beberapa fluktuasi yang awalnya milik Yuan Spirit di dalam tubuhnya. Mata ungu hitam Martin kecil berkedip ketika dia tiba-tiba mengucapkan dengan lembut. Apa maksudmu? Tanya Lin Dong dengan heran. Aku pikir bahwa Lin Langtian saat ini bukan lagi Lin Langtian yang kamu tahu di masa lalu. Martin kecil menyuarakan pendapatnya. Terakhir kali, kamu menyebabkan Lin Langtian menderita luka yang sangat serius. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia sudah mati. Namun, dia saat ini hidup dengan baik dan sebagai gantinya dia menjadi lebih kuat. Petik 2. Dari apa yang bisa kurasakan sebelumnya dan jika aku menebak dengan benar. Kemungkinan bahwa Roh Yuan yang awalnya ada di tubuhnya seharusnya sudah agak menyatu dengan Roh Lin Langian. Fusi, apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa Roh Yuan telah mengambil alih tubuh fisik Lin Langtian? Tian? Tanya Lin Dong. matanya berkedip ketika dia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Little Marten. Merampas tubuh fisik tidaklah mudah. Selama Roh Lin Lang Tian masih ada, bahkan Roh Yuan itu tidak akan dapat dengan mudah merebut tubuh fisiknya. Tentu saja, jika Lin Langtian mengambil inisiatif dan tidak melawan, bahwa Yuan Spirit akan dapat perlahan-lahan mengikis semangatnya dan akhirnya menelannya. Namun, orang yang muncul lagi pada waktu itu tidak lagi murni adalah Roh Yuan atau Lin Langtian. Sebaliknya, itu akan menjadi penggabungan keduanya. Petik 2. Orang baru itu akan mewakili Lin Langtian dan Yuan Spirit itu pada saat yang sama. Ia juga akan memiliki ingatan mereka dan bahkan karakter mereka. Martin kecil membelai dagunya. Dia memandang ke arah Lin Dong dan berkata, Dari kelihatannya, Lin Lang Tian benar-benar membencimu. Untuk membunuhmu, dia sebenarnya akan memilih metode ini. Dia juga harus mengerti bahwa begitu mereka menyatu, dia juga akan kehilangan kendali penuh. Petik 2. Apa pria yang memuakan? Lindung melengkungkan bibirnya. Tidak heran dia merasa bahwa Lin Langtian saat ini telah menjadi jauh lebih asing. Lin Lang Tian sebenarnya menggunakan metode penghancuran diri yang ekstrim semacam ini untuk mendapatkan kekuatan. Namun, dari penampilan iblis yang dikenalnya di matanya sebelumnya, ada kemungkinan bahwa bahkan setelah fusi, bahwa emosi jahat masih akan mendorongnya untuk melihat Lindung sebagai duri dalam pandangannya. Biasanya, kelemahan dari Fusi sangat hebat. Prestasi seseorang di masa depan paling banyak akan mencapai puncak Nirvana stage. Mungkin mustahil bagi seseorang untuk melangkah ke tahap kehidupan dan kematian misterius. Sepertinya Roh Yuan juga membenci ini dan ingin bertaruh dengan hidupnya. Martin kecil menghela nafas. Dia juga keberadaan Roh Iblis di masa lalu dan memahami kelemahan berada dalam kondisi itu. Jika bukan karena Lindung telah membantunya mendapatkan pil samsara, kemungkinan saat ini dia masih tidak dapat melarikan diri dari tubuh Roh Iblis. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati saat lain kali melihat orang ini. Ini karena saat ini dia tidak lagi murni hanya Lin Langtian. Jika kamu menyerang, kamu akan menghadapi Lin Langtian gabungan dan Roh Yuan itu. Little Martin mengingatkan. Dimengerti, Lindung mengangguk. Matanya yang lebih rendah memiliki kilatan dingin di dalamnya. Perang seratus kekaisaran sudah mendekati klimaks dan dia harus sepenuhnya menyelesaikan skor ini sebelum perang berakhir. Jika tidak, jika Lin Langtian adalah untuk menangkap mata Sekte Super, Lindung akan kehilangan peluang terbaiknya. Selanjutnya, jika Lin Langtian memasuki Sekte Super, posisi keluarga Lin di Klan Lin tidak akan mencapai tahap di mana Lindung tidak perlu lagi khawatir. Karena itu, dia harus menyelesaikan skor di antara mereka pada saat mereka bertemu. Semua orang di langit malam menatap Lin Langtian, yang memiliki aura yang cukup kuat. Hanya pergi dengan cara ini. Cukup banyak mata mereka yang menunjukkan ekspresi kecewa melewati mereka. Jelas. Mereka berharap bahwa seseorang dapat mengecewakan situasi dan membiarkan mereka memperoleh keuntungan dari kekacauan. Bang-bang, riak daya Yuan yang sangat liar dan ganas menyebar terpisah di puncak gunung di langit malam. Panas yang mengejutkan itu mengusir kesejukan gelap malam itu. Menyebabkan kekuatan Yuan di sejumlah orang menunjukkan tanda-tanda mencoba pemberontakan. Mereka semua buru-buru pindah. Sepertinya orang itu akan berhasil selamat dari kesusahan. Mata beberapa orang melintas ketika mereka melihat puncak gunung dengan iri. Karena mereka juga telah mengalami kesengsaraan nirvana. Mereka secara alami dapat merasakan jenis letusan yang terjadi pada akhirnya. Dari intensitas kesengsaraan nirvana, mereka juga dapat menebak bahwa api kecil sedang mengalami kesusahan nirvana keempat. Jika itu yang terjadi, kekuatan kelompok lindung akan sangat melambung begitu api kecil berhasil selamat dari kesusahan besar. Juga akan menjadi semakin sulit untuk menargetkan kelompok mereka. Sementara semua orang merasa tak berdaya karena ini. Pilar cahaya merah tiba-tiba melesat ke arah awan. Sebuah cahaya yang menyilaukan merobek kegelapan dalam radius 50 km. Mengaung. Raungan harimau yang mengguncang seluruh hutan gunung tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya itu melesat ke langit. Itu membawa tekanan padat saat menyebar ke segala arah. Riak energi yang kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang untuk mengalami perubahan yang intens. Apakah dia berhasil? Sukacita melonjak di wajah Lindung pada saat ini. Dia tahu bahwa api kecil telah berhasil menahan kesengsaraan Nirvana keempat kali ini. Karena itu, mereka berhasil melewati malam yang agak berbahaya. Ayo pergi, Xiao San, yang berada agak jauh, memiliki ekspresi cekung ketika dia merasakan fluktuasi ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, mengepalkan giginya dengan keras. Dia berbalik dan pergi. Dia mengerti bahwa setelah api kecil berhasil bertahan melalui kesengsaraan, orang lain dengan kekuatan tempur yang hebat akan muncul di sisi Lindong. Karena itu, sama sekali tidak berguna bagi mereka untuk tetap di sini. Jika dia ingin mendapatkan kembali kekalahan mengerikan malam ini, dia harus memikirkan cara lain. Hanya kekuatan Great Empire mereka sendiri saat ini tidak dapat berurusan dengan kelompok lindung. Kelompok orang ini, yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah, telah menjadi sekuat ini. Bahkan kerajaan super seperti mereka hanya bisa mundur. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu sekarang. Gunung Hundred Empire berikutnya adalah perang Hundred Empire yang sebenarnya, tempat itu adalah tempat asli di mana orang akan saling berhadapan. Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan tertawa terakhir.